SCP-1111 mengambil wujud seperti hewan anjing domestik yang memiliki bulu berwarna dik dan matanya yang berwarna merah yang tampaknya merupakan sebuah gabungan dari anjing jenis Labrador Retriever dan German Shepherd scp 111 menempati seseorang yang digantung pada pohon yang ada di sana Orang tersebut disebut sebagai SCP-1112. SCP-111 tidak membutuhkan makanan, minuman, atau bahkan bernafas. SCP-1111 akan menyerang siapapun atau bahkan apapun yang berani mendekati SCP-1112. SCP-1111 dengan mudah akan berlari dengan kecepatan 60 km per jam, melompat setinggi 6 meter ke udara, dan bahkan menembus lapisan titanium setebal 15 mm dengan menggigitnya. Akan tetapi, semakin SCP-1111 jauh dari SCP-11112, jaraknya semakin lemah SCP-1111 seiring jarak tersebut. SCP-1111 harus di dalam radius 2 km sekitar SCP-11112 yang disamarkan sebagai stasiun pemantauan cuaca daerah tersebut. Semua orang tidak boleh mendekati area penahanan SCP-11112 dengan jarak 1 km jika tidak memiliki izin dari peneliti level 4 yang ada pada tanggal 19 Bulan 5 tanggal 2, agen Foundation diperintahkan untuk membawa SCP-1111 dan SCP-11112 dipindahkan ke tempat penahanan yang baru. Hasilnya, para agen Foundation sadar bahwa hal tersebut adalah ide yang buruk sehingga misi tersebut gagal dan mereka pun kabur dari tempat itu juga. Ketika SCP-111 sedang mengejar para agen Foundation, tampaknya setelah diteliti lebih lanjut, saat jarak SCP-111 lumayan jauh dari SCP-1112 telah dicapai, maka SCP-1112 akan tidak bergerak lagi seperti biasanya. Tetapi, ketika SCP-111 datang kembali kepadanya, SCP-1112 mulai untuk bergerak dan mencoba untuk meloloskan dirinya lagi seperti biasa. Pada tanggal 19 bulan 5 tanggal 20, di class yang diberikan senjata telah dikirim oleh Foundation dalam upaya memindahkan SCP-1111 ke tempat yang lebih aman daripada sebelumnya. Hasilnya, misi tersebut gagal untuk dilakukan. Dalam insiden tersebut, D-83011 dapat mendekati SCP-11112 dengan jarak 50 meter. Pergerakan SCP-11112 melambat dan matanya pun terbuka, lalu langsung tertuju kepada D-83011. Momen ketika sebelum D-83011 meninggal, kata-kata yang terekam adalah, Tenanglah kawan, dikatakan oleh SCP-11112 pada waktu itu juga. SCP-11112 kemudian kembali bergerak seperti tercekik seperti biasanya.